Oke guys Dengan Agung di disini Berjumpa lagi bersama saya dengan Agung Jamirda21 Oke jadi Di video kali ini Saya akan memberikan sebuah Tips Atau cara Yaitu Kenalan dengan orang baru Ya Kenalan dengan orang baru Sering kali sini teman-teman eh, Ragu Untuk Berkenalan dengan orang baru Ataupun malu Untuk kenalan dengan orang baru Dan saya akan memberikan 5 tips Agar teman-teman Bisa kenalan dengan Orang baru secara Langsung ataupun langsung Berhadapan dengan orang yang Akan kita kenali Oke yang pertama yaitu Siapkan diri Kalian Tentunya jika kalian Ingin kenalan dengan orang baru Kalian harus melihat diri kalian, apakah sudah rapi, ataupun sudah wangi, ataupun rambutnya. Ya, rambutnya sudah rapika atau belum, itu dirapikan dulu. Gak mungkin juga kita mau kenalan sama orang baru, tapi penampilan kita acak dulu Oke, yang pertama itu perhatikan diri kalian, yang kedua. Kalian harus berani, oke. Jadi, poinnya harus berani. Yang namanya mau kenalan sama orang itu, kita harus berani. Kita harus berani. Kalau nggak berani, kita nggak akan kenal dengan orang tersebut. Yang ketiga, mental berani aja, nggak punya mental ya tercuma kan. Kita cuma melihat orang itu dari kejauhan saja. Karena kita nggak punya mental. Yang keempat. Langsung maksudnya di sini langsung tujuan kita apa? Kita samperin orang itu. Langsung diomongkan. Ya, maksud dan tujuannya itu apa? Kita langsung aja bilang, Mbak, boleh kenalan. Nah, gitu ya. Gak usah pakai alasan. Mbak, anya, sekarang jam berapa ya? Aduh, basi itu. Langsung aja aku bilang, boleh kenalan. Nah, tentu saja kita harus mempunyai itu tadi, berani dan mental. Oke, kita harus melatih itu yang kelima nggak berbelit-belit kalau mau kenalan ya langsung aja ajak kenalan gak usah pakai uh, alasan ini dan itu ya oke mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat